Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Kakak saat ini mau mengajak kalian untuk mengikuti IHMPT pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar bisa mengikuti ibadah dengan tenang. Siapkan juga kitabnya agar nanti bisa ikut membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Selamat menjalani ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat, selamat hari minggu. minggu. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh diberi kesempatan untuk bisa mengikuti IHMPT pada minggu ini. Betul adik-adik, berkatuan sepanjang minggu ini saja sudah banyak, jadi marilah kita bersyukur kepadanya. Seperti biasa nih, sebelum kita memulai, kakak ingin mengenalkan kakak-kakak yang bertugas untuk hari ini. Yang pertama, pembawa firman ada Karut Kemudian kedua, pemusik ada Kak Brandon dan Kak Reza. Yang paling penting nih ada Kak Gracia dan Kak Kelvin sebagai liturgos Nah sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersatu teduh bersama Saat teduh dimulai Saat satu selesai Biar semangat, marilah kita mengangkat pujian Sambil bangkit berdiri dari Kidung Muda Mudi 38, Bait 1 dan 2 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah baru bagi Allah yang menciptakan cakrawala dan yang lainnya begitu besar kasih Allah bagi kita semua, sudah selayaknya kita memuji dan memuliakan namanya namun sebelum itu marilah kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa terima kasih ya Bapak pada di hari minggu ini kami akan mendengarkan dan membaca firmanmu ya Bapak ya Tuhan, kiranya apa yang akan kami baca dan apa yang kami dengar dapat berguna untuk kami ya Bapak, kiranya kau pimpin ibadah ini Bapak, dari awal hingga akhir ya Bapak dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mencap syukur Amin Mari kita puji Tuhan dengan menaikkan mazmur pujian yang terambil Dari mazmur 133 ayat 1 dan 3 Yang menjorok keluar dibacakan oleh Kak Calvin Dan yang menjorok ke dalam Dibaca oleh Kak Gracia dengan adik-adik Yang di rumah ya Persaudaraan ya Rukun Nyanyian Daw. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersamanya dengan rukun Seperti minyak yang baik di atas kepala Meleleh ke janggut Yang meleleh ke janggut harun Dan ke leher jubahnya Seperti embun gunung hermon yang turun Ke atas gunung-gunung sion Sebab sana Tuhan memerintahkan berkat Kehidupannya untuk selama-lamanya Adik-adik dipersilakan duduk kembali Adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. karu tak membagikannya bagi kita semua. Namun, sebelum mendengar firman Tuhan, Mariela bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 115, bait 1 dan 2, Tuhan kau memanggil aku. <San> Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Semoga kabarnya tetap sehat, semangat dan sukacita Kita senantiasa bersyukur atas penyertaan Tuhan Sampai jam pagi hari ini diberi kesempatan beribadah Melalui ibadah pagi hari ini kita akan disapa oleh kebenaran Firman-Nya. Tapi sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa Kita berdoa Allah yang Maha Kasih, Maha Kudus, kami senantiasa bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di tengah hidup kehidupan kami sampai jam detik ini ya Tuhan. Di tengah ibadah kami, Tuhan akan berbicara kepada kami. Untuk itu ya Bapak, pimpin kami dengan roh kudusmu agar kami dapat membaca, merenungkan, memerlakukan kebenaran firmanmu dengan baik dan benar. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh menjamahnya, Seluruh akan pelayanan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan. Amin. Ada yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107, ayat yang pertama hingga dengan ayatnya yang ke-9, yang berbunyi. Adik-adik, bacaan pada hari ini dari Mazmur 107, ayat yang pertama hingga yang ke-9,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 karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Konteks dan teks. Masmur dengan bahasa Yahudi disebut seler tehilim, yang artinya kitab puji-pujian. Menurut bahasa Ibrani disebut mismur, yang artinya Pujian yang diiringi alat musik berdawai. Menurut bahasa Yunani, Psalmo, yang artinya nyanyian dengan diiringi alat musik gesek dan petik. Sedangkan bahasa Arab menyebutnya adalah zabur. Penulis mas masmur antara lain, Daud, Asaf, Atan, Heman, dan anak-anaknya Korah, Musa, dan lain-lainnya. Tujuan Mazmur sebagai doa, sebagai pujian, sebagai pemujaan kepada Tuhan terkait dengan Mesias. Sebelum kita membahas ayat demi ayat yang kita baca tadi, Karut mau mengajak sejenak membayangkan. Apakah adik-adik pernah setelah beraktivitas mengeluarkan keringat? Lalu merasa sangat kehausan. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Dan pasti minum. Udah gitu, minumnya dingin, segar. Wow, nikmatnya. Atau suatu ketika kalian melakukan perjalanan dengan rintangan berat. Ada terik matahari panas. Terjal, jalanan yang berkalak-kelok, terus perut lapar. Wow, terasa lemes. Eh, rasanya enggak enak sekali. udah pasti kita menghadapi situasi yang seperti itu, tidak nyaman. Dan pas waktu seperti itu, ada orang yang memberi pertolongan. Akan terasa nyaman. Lega, Tentu setelah orang percaya kita akan berterima kasih, mengucap syukur. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ilustrasi yang tadi ada sebagian dirasakan oleh umat Israel yang berada dalam perjalanan iman mereka. Pertama saat ada dalam masa perbudakan di Mesir, dibatasi kebebasannya. Sudah pasti terasa menyesakkan. Kemudian perjalanan mengembara di padang gurun kurang lebih 40 tahun. Tidak mulus, melewati jalan yang naik turun, terjal, berkelok-kelok, bahkan menghadapi Laut tiberau, yang tentu susah diseberangi. Ada rasa haus, ada rasa lapar. Wah, ini tidak mudah dilalui. Kemudian, saat pembuangan di Babel, kurang lebih 70 tahun, sangat-sangat lebih menyesakkan lagi. Karena selain hambatan secara fisik juga, mengganggu fisikis mereka, selaku umat yang berada di tangan penguasa, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak berdaya, bahkan hampir putus asa. Kondisi yang demikian, itu kalau mengandalkan kekuatan tangan sendiri, tidak mungkin dapat teratasi. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan pada ayat 2 hingga ayat yang ketujuh Ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Umat tersesat dapat ditemukan. Haus dan lapar. Jiwa lemah dilepaskan. Menempuh jalan lurus. Artinya ada pertolongan Tuhan. Ini semua bukan atas usaha mereka. Tetapi atas belas kasih setia Tuhan. Seperti yang dikatakan pada ayat pertama, ayat delapan dengan ayatnya yang ke sembilan. Jadi alasan bersyukur sangat-sangat nampak. Yang pertama pengenalan yang benar tentang Tuhan. Kebaikan yang diperolehnya hanya karena dia ...karena Tuhan yang menolong mereka. Kemudian menyadari situasi yang baru dilalui oleh mereka. Dari yang berat bisa dilalui. Keyakinan bahwa Tuhan mendengar suara permohonan minta tolong. Jadi ada alasannya. ya Kenapa mereka bersyukur. Kemudian menyadari pertolongan Tuhan... ...bahwa manusia rentan dengan masalah... Kalau bukan Tuhan, tidak bisa mengatasinya. Pemahaman teologi, manusia tidak mampu mengetahui apa yang terjadi dalam hidupnya sangat terbatas. Kemudian, setelah dari perjalanan hidup bangsa Israel. Dan membentuk perilaku hidup. Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, ada yang yang terkasih, saat ini apa yang kita alami masa pandemi COVID-19, mendatangkan perubahan. Ada yang sakit, bahkan ada yang sampai mati, tertekan, kehilangan pekerjaan, membatasi ruang lingkup, harus menerapkan prokes, Sikap rasa curiga, depresi, stres, frustasi. Diajak peka, kita diajak peka untuk mohon pertolongan Tuhan untuk menghadapinya. Jadi kita bisa secara selaku teruna, kita melakukannya dengan cara. Yang pertama, menjalani masa remaja dengan benar ketika di keluarga ada masalah ikut peduli. Kita tahu dengan kondisi tadi Covid bisa jadi ada di antara orang tua kita yang kena PHK dan kita selaku anak sebagai teruna kita dapat menyikapinya dengan kita tidak memper masalah ya tetapi kita mau menghibur orang tua Mau memberikan kekuatan kepada mereka Kemudian Kita selaku teruna juga bisa Dengan bijak Mempergunakan fasilitas Ada, -ada yang terkasih Dalam Tuhan saat-saat ini Pemerintah Sudah mengupayakan bagaimana caranya Bisa belajar dari Rumah Belajar dengan jarak jauh Dengan memfasilitasi Kuota Mari, kuotanya kita pakai benar-benar untuk kita boleh belajar, mengikuti semua pelajaran-pelajaran yang ditugaskan. Jangan kita pakai kuota yang ada itu kita hambur-hamburkan untuk hal-hal ya, mungkin yang tidak terlalu penting, ya. Nah, yang ketiga, menjaga suasana hati. Sekarang ini dalam kondisi Covid, ya. Kita kan banyakan di rumah, yang biasanya pergi jalan-jalan, pergi lihat-lihat sana-sini, gitu. Karena dengan kondisi banyakan di rumah, ada rasa bosan, ya. Nah, dengan rasa bosan itu biasanya kan orang bisa ada rasa timbul yang tidak nyaman, yang gak enak, ya. Jadi, ya, kita ini bisa menjaga suasana hati dengan kondisi apapun. Kita bisa menyikapi dengan uh, baik, dengan bisa semuanya kita uh, ikuti, jalankan dengan benar. Lalu kemudian menahan diri, tidak berkumpul atau nongkrong dengan teman sebaya, seperti kartu katakan tadi, dengan kondisi COVID. Di mana tadi ada pembatasan itu kita diminta jangan pakai ngumpul-ngumpul, nongkrong gitu ya. Bahwa kita ya sabar-sabar aja di rumah. Karena sekarang ini ya banyak juga sih ya usia-usia taruna di mana mereka melakukan berpikirnya, menganggapnya itu hal-hal yang ya nggak masalah, biasa saja. Sehingga mereka ya... Enak aja keluar rumah, nongkrong tanpa prokes ya. Jadi mereka tahu-tahu ya, tidak menutup kemungkinan nanti bisa terkena. Dengan kita menjalankan cara semua itu, itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Kalau sampai hari ini kita bisa masih dipelihara. Sebagai teruna yang rendah hati, yakin Karut pasti melakukannya. Pasti dapat melakukannya. Ya. Karena semua segala sikap hidupnya bisa tetap menjadi anak teruna yang berkenan di hadapan Tuhan. Kata Henry Weber, orang sombong jarang tahu bersyukur. Sebab ia tidak pernah menganggap dirinya sudah mendapatkan apa yang sepantasnya ia peroleh. Sobat Aruna masa hidupmu masih panjang. Isilah hal-hal yang positif. Gereja, bangsa, dan negara tergantung pada generasimu. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Andalkan Tuhan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang sudah boleh disampaikan. Memang Tuhan firmanmu disampaikan sangat-sangat sederhana. Tetapi kami percaya ada pertolongan Tuhan yang boleh membuat adik-adik, membuat kami semua semakin mengerti untuk menjalankan kebenaran firman-Mu ada kekuatan yang berasal daripada Tuhan hamba berdoa Tuhan untuk semua adik-adik yang boleh beribadah pada saat ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ataupun mungkin gak sempat ya Tuhan biarlah Tuhan senantiasa menyertai akan kehidupan mereka masa muda mereka biarlah Tuhan yang selalu boleh menuntun agar mereka boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam masa belajar mereka, dalam masa pergaulan mereka, juga berkatiakan kedua orang tua mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah masa-masa yang sekarang kami hadapi ini, ada COVID-19 ya Tuhan, yang membatasi kami, biarlah kami boleh percaya ada pertolongan Tuhan. Dan kami boleh menyikapinya dengan baik, sehingga biarlah Tuhan yang menyertai kami untuk menjalani ini semua. Kami percaya ini akan berlalu. bapak, -bapak surga, biarlah segala pelayanan yang ada di GPB Shalom, Tuhan berkati. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Juru Samad kami yang hidup. Amin. Terima kasih Kak sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita diajarkan untuk selalu bersyukur sebagai benteng bagi diri kita. Banyak hal yang kita bisa syukuri adik-adik. Betul, nah, Kak. Jelasnya adalah fasilitas yang dimiliki adik-adik sekarang untuk sekolah online. Marilah adik belajar bersyukur di sekitar kita untuk meresponi firman Tuhan. Kita dengarkan bersama-sama Warta PT yang akan disampaikan Nah adik-adik Sekarang kakak mau kasih tahu kalian Warta PT untuk minggu ini Yang pertama kakak mengucapkan terima kasih Kepada kakak-kakak yang sudah melayani Pada hari ini Untuk pelayan firmannya ada kak Rut, Untuk liturgosnya ada kak Gracia Dan kak Alvin Untuk pemusiknya ada kak Brandon Dan kak Reza Kiranya -kira Tuhan memberkati pelayanan kita selalu yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak-kakak dan adik layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu di umur yang baru ini. Yang ketiga, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link yang tersedia. Ayo dong kasih kritik dan saran biar nanti ibadah HMPT bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Yang keempat, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan melalui QR Code yang juga tersedia. Adik-adik bisa scan QR code ini, dan QR code ini akan terhubung ke BNI, BCA, OVO, GOPE, dan lain-lainnya. Yang terakhir, kakak mau mengingatkan adik-adik juga untuk terus mengikuti Selamat Pagi Teruna Dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi. Jangan lupa ya, selalu ikut. Itu aja warta PT untuk hari ini. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah PT pada hari ini sudah berakhir adik-adik. Saatnya kita membagikan firman Tuhan yang kita dengar dengan sikap dan perilaku kita. Sebelum menutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, mari bernyanyi bersama-sama dari Kidung Muda Mudi 133, Tuhan Yesus sahabatku. di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah boleh beribadah, biarlah di dalam kehidupan kita dan seterusnya kita mau bersyukur menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dengan perantaran roh kudus. Menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama lamanya, Amin. Ibarat kita sudah selesai, adik-adik tidak -adik, duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kakak mau info ini persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa ditransfer atau bisa juga disampaikan ke kantor gereja. Kalau adik-adik merasa sulit. Bisa juga dititipin ke mama papanya Jangan lupa tiap pagi ada selamat pagi teruna. Sampai bertemu lagi di hari Minggu jam 8 Ya adik-adik Selamat, selamat hari, hari Minggu Tuhan Yesus, Yesus memberkati